Wow, lihat teman-teman Ada mainan teman-teman Wow, mainan itu berwarna merah ya teman-teman Wow, lihat teman-teman Wow, kotor sekali teman-teman Mari kita bersihkan teman-teman Wow, ini kayaknya Mainannya terpisah-pisah ya teman-teman Wow, kita bersihkan Lalu kita rakit ya teman-teman Wow, oke okay. Sini saya sudah menyediakan air ya teman-teman Mari kita bersihkan mainan ini teman-teman Kemudian kita rakit ya teman-teman Oke, okay, kita mulai saja teman-teman Kita mulai dari Yang ini teman-teman Wow Kita cuci langsung teman-teman Wow Oh sudah bersih ya teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Nanti kita rakit. Wow ini apa teman-teman? Wow ya teman-teman. Sepertinya ini bagian dari mobil itu ya teman-teman. Mari kita bersihkan. Wow. Wow benar sekali teman-teman. Ini sepertinya untuk menggarukan tanah ya teman-teman. Mari kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, selanjutnya teman-teman. Wow, kita cuci langsung teman-teman. Wow, uh, nah, sudah selesai teman-teman. Kita kumpulkan lagi teman-teman di sini dan selanjutnya teman-teman. Wow, wow, berwarna merah ya teman-teman. Wow oke lalu ini teman-teman wow wow bagian ini teman-teman mari kita kumpulkan langsung saja teman-teman wow wow sudah selesai teman-teman mari kita kumpulkan yang ini teman-teman wow wow teman-teman Wow oke okay. selanjutnya teman-teman Wow sudah bersih teman-teman selanjutnya teman-teman Wow bagian siapa nih teman-teman Mari kita bersihkan Langsung selesai teman-teman. Wow, sudah selesai teman-teman. Wow, ini mainannya teman-teman sudah kita kumpulkan dan mari kita rakit teman-teman. Oke. Okay. Wow, mari kita rakit mainan ini ya teman-teman. Wow, kita mulai dari yang mana teman-teman? Wow, mixer? Oke, okay. kita mulai dari mixer teman-teman. Wow, kita rakit ya teman-teman. Wow lihat Kita mulai rakit teman-teman Wow Sudah jadi teman-teman Lihat Wow Kita sudah merakit mixer teman-teman Oke kita taruh sini Yang selanjutnya kita rakit Yang ini teman-teman Tuh, lihat, wow, kita pasangkan dengan yang ini, teman-teman. Alat garuk tanah, ya, teman-teman. Ekspakator, teman-teman. Lihat, wow, kita mulai rakit, teman-teman. Ini berada di depan, lalu kita masukin ke sini, ya, teman-teman. Wow! -teman. Oh sudah jadi teman-teman Wow kita mulai yang ini teman-teman ini selain dari teman-teman lihat Wow kita mulai rakit saja teman-teman kita masukin ke sini ya teman-teman langsung guys Oke teman-teman, wow Sudah Rampung rakitnya Kita taruh sini teman-teman Yang terakhir ini ya Yang kedua Nah, sama dengan yang tadi teman-teman Lihat, wow Lihat sini Top. Masukin hmm. sini Wah. Sudah selesai juga teman-teman dan yang ini yang warna merah nah ini di sini ya teman-teman wow lihat ini di bawah wah wow. dan ini di bawah kita masukin satu sisinya Wow sudah dan yang kedua sininya wah wow. sudah selesai teman-teman mudah banget kan Wow Nice tune, pal. Gini jadinya. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Ini nggak ada pasangannya teman-teman. Ya wow, ini sendiri. Wow, kasihannya sendiri ya. Wow, lihat ini sendiri. Kurang lebih pasangannya sama teman-teman. Wow. Oke, okay, kita sudah menyelesaikan perakitan ini ya teman-teman. Oke jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman Supaya si keren boy upload video ada notifikasi terbaru dari si keren boy Terima kasih telah menonton video ini